Memang kalau kita lihat di lapangan pakai tua banyak sekali uh, perawat-perawat yang menurut masyarakat serasa dokter terpakai toa. Memang iya, karena memang ibarat kata pakai tua ini ee uh, perawatnya seperti kucing Inggris ya, kemandiriannya bisa multi talent seperti itu ya. Namun itu harus kita uh, apa benanya ini ya? peraturan tadi kan ya. dijalankan saya menjadi juri official pada kali ini alhamdulillah pada hari bahagia ini di hari ulang tahun PQ yang ke-48 ya. Alhamdulillah kami berada di aula kantor Bupati Kabupaten Banjar telah bersama kita Bapak Ketua Perenji Kabupaten Banjar Bapak Kurnowo dan Bapak Gustawi dan Bukan... Ibu Ida Sri. Rumah aja mati. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan sedikit meminta statement ataupun komentar kepala media tentang perspektif bagaimana kedepannya Mungkin bisa langsung saja, Pak. Terima kasih Pak Wali. Ya. Ini alhamdulillah Pak Wali prodi enggak? Ya prodi. Alumni gimana? Alumni kontraknya sama negeri satu. satu ya. ini. Iya. Prodi anggotanya Pak Baiqi ya. Betul sekali. Pak Baiqi. Ya. ya. Kalau beliau beliau dikenal karena sabar Pak ya. ya. Wali. Iya. Uh, di samping ini, di kremangarai ini ya, apa harus banyak perawat terus Nah, Jadi kami atas nama ketua PPNI Kabupaten Kampar, kita akan mendukung semua semua ini yang ada di Kabupaten Kampar untuk kemajuan perawat, terutama yang bersinergi dengan kesejahteraan perawat. Jadi kita tidak bisa tergantung dengan Regulasi-regulasi aja Regulasi harus kita perjuangkan ya. Juga kesejahteraan Apalagi Pak Wali disitu kan namanya desa apa namanya? Desa Gunung Busu Gunung Busu Kecamatan tidak langsung kembang Kecamatan tidak langsung kembang Itu ada potensial-potensial yang bisa digaing. Jadi ya. Ada nanti kita bisa menyiap Mereka apa namanya Program-program Pak Wali ya. Kita dari pilihan pas siap membantu ya. Yang pengundara ya. Pas ketaris ya, ya. Kampang kita akan buat event ke sana Untuk pilih kami Kami pada pilihnya saya membantu Kami dari rumah kita akan turun Bersihir untuk dalam membangun Kampang pada yang biasa Gunung, gunung musuh khususnya Kami, kami terbuka oleh kami Kapan dengan kami sudah datang Oh, kita jalanin Pak Sos Nanti kita dapatkan dengan nanti teman-teman yang kawai lainnya nah, nah, Oke Kalau begini Pak Ketua. Kira-kira di momen work market yang keempat-empat ini, kira kira moment, uh, terpulau, apa, apa kabar baik untuk kita sebagai perwakilan di kota nantinya Kabar baik ya? Oh, atau bagaimana? Kabar baik terus mengenai ini ya? Dalam ini kan kita nanti, kita belum bisa, kita nanti menunggu, Karena ini mm -hmm. dalam masa-masa fase -masa pluralikan. -masa yeah. Ya, nanti -masa -masa ini nanti, masa-masa pluralikan ini. Kita mudah-mudahan nanti kita ada link kita dalam bicara dengan beberapa beberapa partai. Yeah. Ada kita alhamdulillah untuk ini kampanye kita jaringan kita di partai politik alhamdulillah ada. Ada, ada dari Demokrat, kita ada sinar kita Perawat, pas nabi Oh iya Dan yang tadi dia kan menjalin kawan-kawan tuh. Ada nanti kita Irwanto dari Partai ketiga yeah. Dan, oh, maksudnya kita, oh, jadi gini, Pak. Oh, gitu, oh, iya. hmm. kita, partner kita, ya. sahabat kita, nanti ya. beliau mau menjalani kebijian media kesehatan oh. dari Partai Gerindra, oh. dan kita tadi sudah mengeditnya dengan Pak Revo. Ya. Pak Revo nanti itu, itu dari Partai Golkar. Jadi, ya. alhamdulillah, ada satu lagi, kita ada dua, kalau kita perawat yang kemudian provinsi Pak Ardiansa oh, jadi elemen-elemen ya, ya. itu nanti akan tergabung rangkul Insya hmm. Allah beliuk beliuk terbuka nanti tapi ada jangan cuma cuma Pak Rekol hmm. regulasi-regulasi yang diluasai. kita ajukan ya yeah. siap yang kita lagi kasususulkan jadi akan lebih besar iya iya betul hmm. ada harapan nanti peralihan dari Corner P3K yeah. ya. Jangan ada yang -ce -ce. Nah, nah Ceklah, ya. Ya, ya. Ya. Ini harapan kita itu gitu. Hmm. Nah, di Akses nah, oleh yang di ya? saat di kawal Mungkin dari Pak Sekretaris kan alumi Pak tentang Pak sampaikan yeah, gitu. terima gitu, gitu. yeah. yeah. yeah. Pak sekali ini cukup baik sekali ya maka kita tadi di semangat membiarkan yang berapa dan tentunya Sebab selama ini, selama percepatan COVID-19, itu perawat adalah tenaga kesehatan terbesar yang berperan dalam penanganan COVID-19 iya. so, Betul, Pak Ustam ini koordinator vaksinasi kabupaten apa, alai-alai yang suksesnya itu tentang vaksin, tentang ya. tenaga yang disimplementasikan, ya, alhamdulillah, oleh perawat oh, ya, ya. Jadi, buat biasa sekarang, kalau Pak Ustam ini dari perawat, dari video-video hari ini saja ya dan sebetulnya hari-hari yang lalu bisa di lagi ada yang sampai malam, masih setiap hari vaksinasi 4 hari juga percepatan kita, uh, percepatan vaksinasi kita awal dulu di awal Desember sampai sekarang kita masih percepatan vaksinasi menuju 90% capaian vaksinasi kita secara umum dan ini juga PR3 yang harus dikesejar vaksinasi hausia yeah. persen, kemudian vaksinasi anak usia 6-19 yeah. yang tentunya yeah. harus 100 persen. Hmm. tentunya ini semua itu kesuksesan capaian ini tergantung pada perawat yeah. kalau perawat sempat mogok saya yakin itu tidak akan tercapai ini yeah, iya. tapi alhamdulillah luar biasa semangat perawat kita kedua pinduan perawat tidak sampai muncul di publik walaupun dengan keterbatasan mereka Alhamdulillah tetap semangat demi kemajuan negeri yang kita sampaikan Oke pak, e, apa-apa nanti menyampaikan ke bapak Sekrek e, Kira-kira apa harapan kepada para penduduk mana ada sektor-sektor yang terkait dengan e, kesejahteraan kekawan Yang bisa disampaikan melalui channel ini pak Ah, pak itu waktu Oh, kita sampaikan pake sejahteraan Iya, sejahteraan Mak, dari sisi ini sejahteraan Iya <laughs> Hari ini kan kita mengundang para pemangku kebijakan terhadap yeah. bupati kita undang yang hari ini dibagi oleh para asisten juga, asman yeah. ada juga pak hakil DPR tadi pak Eko tadi datang dan kita akan mengundang dinas kesehatan juga dinas perizinan. Yeah. Ya. Sejahtera, rokahtera, mengharapkan gaji, top, top, top gaji sekarang. Bagian THR seperti saya, THR oh, yang jauh, THR yang saya THR yang jauh, THR yang jauh, THR yang jauh, THR yang jauh, THR yang jauh, THR yang yang jauh, THR yang jauh, THR yang 150 ribu, yeah. yeah. 100, 100, 100, 100 yeah, yeah, uh, yeah, ribu, bisa berjuta. Ada yang kerja juta? Iya, yang terus-kerus. Kadang-kadang, apalagi pas promos lagi musim-musim ibunda. Iya, terus-kerus. Kadang-kadang bisa berjuta-juta. Makanya, tapi itu kita harus tingkatkan skill dan legalitas terus-kerus. Ya, nah, bagaimana? Apakah ada kabar baik uh, tentang tentang perawatan rumah tangga melalui ini? Alhamdulillah ya. Undang-undang tentang peraturan mandiri sudah lama. Tahun 2014 sudah ada yeah. nya sudah keluar. Ya, yeah. yeah. di Riau, Kampari terhadap pencetus sudah ada peraturan mandiri. Yang lain-lainnya pun sampai harusnya kan setelah peraturan yang lain-lain, itu, itu yang akan perbu perbu ya yeah. nah, itu makanya kita aturan regulasi itu itu makanya nanti di bidang kita mengajar itu makanya kita kejar selain nanti yang berada perhatian dari pemerintah tentang riset ilmiah, itu kita juga mandiri kita mencari dari itulah dari praktek-praktek itu yang legal halal. Nah, ya. memang itu, kalau kita lihat di lapangan pakai dua banyak sekali uh, pelawak-pelawak yang menurut masyarakat dokter memang iya karena memang bahkan tapak kuda ini uh, parkirnya seperti kunci Inggris ya kemana kita mau kita seperti itu ya namun itu harus kita uh, apa bentengnya, band ya, kalau tidak akan ada yang masuk dari luar. Tadi makanya gunanya surat izin, terima skill sekir sekirnya ditambah ia tidak usah pak komplementer, tetap bisa. Terus apa hipoterapi? Terus aku pressure, aku kultur, gua bukan disitu, terkatur. Jadi, ada pendapat, udah Ada pendapat, ada oke, yang pendapat, ada oke, ada pendapat, ada oke, ada pendapat, ada Makanya ilmu pendapat, ada oke, ada pendapat, di oke, Bidang Penelitian dan Pelatihan. Ya, mungkin mereka lebih intent untuk menggali potensi yang ada di teman-teman kita peralatan ini Jadi kalau dari ini, kira-kira apa pesan yang ingin disampaikan kepada sahabat peralatan di luar sana, ada? Silakan hmm. Sudah jemput semuanya Sudah jemput ya Karena ini Alhamdulillah uh, memeriakan uh, PPNI yang ke-48 uh, Kita mendapat berkah ya, bagi pendengar dari uh, sisi ofisial yaitu sedikit menginjak mengenai perawat. Ya, cukup ya pak ya. Terima kasih waktunya. Semoga ini bisa memberi uh, membantu kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perawat sehat masyarakat sejahtera. Iya. Yeah.